kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading, caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi. Oke, okay, kita lihat di sini untuk Virgo. Kalau dari kartu, di sini ada kartu The Tower di bagian kiri, jangan takut dulu. Kemudian ada Seven of Cups di bagian tengah dan ada Strength di bagian kanan ya kalau dari angka kita lihat juga ya di sini ada angka the tower itu ada angka 16 kalau aku nggak salah ya. Di situ ada 16. 1 tambah 6 7 gitu kan. Kemudian di sini ada 7, angka 7 di bagian tengah ya, kartu tengah 7 gitu kan 7. Kemudian di bagian kanan 8. Jadi aku lihat di sini ada kenaikan ya. Dan otomatis kalau ada kenaikan berarti biasanya ada kaitannya dengan derajat gitu kan. Jadi yang aku lihat di sini mungkin ya untuk beberapa orang nggak semuanya ya. Untuk beberapa orang ada yang memang derajat kamu akan dinaikkan gitu oleh semesta atau oleh Tuhan segera gitu. Yang aku lihat ya kayak bener-bener ada di debat ada di depan mata banget yang aku lihat dan bakal terasa gitu pertandanya ya. Kenapa seperti itu? Karena yang aku lihat di sini kalau kita ngelihat dari kartu strength gitu kan ketika kamu naik jabatan, naik derajat, kamu ngerasain gitu loh di puncak kepala gitu kan. Tuh tandanya di puncak kepalanya ada tanda tak terhingga itu adalah sebuah lambang ya yang aku maknai sebagai naik level gitu loh. Jadi yang aku lihat di sini kalau kamu selama ini Uh, lagi ada dalam masa-masa terpuruk lagi ada dalam masa-masa kemarin uh, banyak banget cobaan percaya banget percaya banget bahwa sebentar lagi ya sebentar lagi Tuhan menyiapkan sesuatu hal yang bagus membahagiakan untuk kamu ya di sini aku lihat dan memang sebetulnya dari dari yang terjadi itu adalah sebuah ujian itu adalah sebuah ujian sebuah game gitu kan? sebuah misi di mana kamu memang harus menaklukkan misi tersebut kayak gitu ya, pantang menyerah. Kalau kamu menyerah ya kamu nggak bakal dapet reward atau nggak bakal dapet hadiahnya gitu kan. Dan di sini aku lihat kamu udah mau ada di akhir, bentar lagi selesai nih ujian. Itu kan jadi semangat terus yang aku lihat. Jangan patah semangat ya, jangan patah semangat. Pokoknya keep going, lanjut-lanjut-lanjut terus. Usaha kalau misalkan kayak ngerasa ada kemunduran-kemunduran-kemunduran atau turun. Berarti apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Berarti kita merefleksikan, kita melihat gitu loh. Ini usaha caranya. Udah nggak bisa lagi dilakukan, kayaknya mesti ada cara-cara baru. Misalkan kayak gitu ya, jadi di sini dari Tuhan ataupun dari semesta ngebantu kamu untuk supaya berpikir kritis gitu, loh. berpikir secara jernih dalam situasi saat ini, supaya nanti ke depannya kamu bisa benar-benar maju seperti itu ya, lihat maju naik gitu loh derajatnya ya seperti itu. Jadi siap-siap yang aku lihat. Uh, kalau berbicara mengenai siap-siap ya, uh, jadi sekarang juga itu lagi di jam 2 lewat 22 malam ya. Jadi benar-benar pertanda banget. Ya, benar-benar pertanda banget itu 2222. dua Ya. Oke. Apalagi kalau kamu pertandanya ya, pertandanya kalau kalau kita lihat kita baca pertanda dulu. Kalau kamu ngelihat di sini ada angka kembar, gitu ya. E, tadi, angka kembar tadi ada di menit 4 lewat 44, gitu kan, tuh. Pokoknya angka kembar 44222, ya. E, kemudian juga 777, apalagi 777, itu kalau udah kamu ngeliat angka 777, atau 77, atau angka 7 berkali-kali, gitu kan, misalkan ya. Dan, Baru-baru ini atau belakangan ini kayak... Ngerasa angka 7 itu kayak... Punya makna tersendiri gitu dari kamu ya... Dari intuisi... Ya... 888 Kalau 7 yang aku lihat itu 7 bentar lagi... Bener-bener bentar lagi... Ini... Kebahagiaan akan muncul... Ya... Yang aku lihat kebahagiaan... Derajat kamu akan naik... Gitu... Kalau 888 yang aku lihat... Berarti proses... Ya... Proses dimana... Ujian tersebut itu udah selesai, ya udah selesai, dan sekarang persiapan untuk menuju uh, level berikutnya, gitu ya. Aku lihat kalau delapan, delapan, delapan gitu ya. Kalau delapan itu kan tak terhingga, gitu kan. Terus kemudian juga, kalau misalkan dari angka empat, empat, empat, kalau empat, empat, empat, yang aku lihat di sini itu adalah awal. Yang aku lihat, awal mula dimana kamu akan uh, merasakan ya atau uh, memulai ya baru memulai ujian tersebut dan itu yang aku lihat harus semangatnya di situ gitu 444 empat, empat, empat itu kayak dari dari malaikat gitu ya dari uh, semesta itu ngasih ngasih support juga untuk kamu gitu ya kalau dari takdir memang harus ada ujian kayak gini kayak gini kayak gini kenapa harus ada ujian karena biar kamunya ya ya, biar kamunya bisa kuat, gitu loh ya, dalam menghadapi kehidupan, supaya nih, kalau misalkan dari ketahanan strength, gitu kan, kekuatan ibarat kata kalau pesawat, gitu kan, pesawat itu, kalau dia makin naik, makin ke atas gitu kan, makin di atas ya, makin tinggi gitu kan uh, rutenya, ya rute-nya gitu lapisan lapisan lapisan langit kan banyak banget gitu ya lapisan langit lapisan uh, atmosfer gitu kan sebutannya kalau di ilmu pengetahuan alam itu kan makin tinggi dia makin tekanannya makin tinggi juga gitu ya tekanannya mak makin hebat tekanannya gitu jadi level ataupun naik ketika kamu naik derajat juga seperti itu jangan berekspektasi oh aku okay. Oke, okay, aku naik derajat. Oke, okay, aku bahagia, aku begini, begini, begini. Tapi konsekuensinya di sini aku lihat tekanannya makin tinggi, makin bah, semakin bahagia kamu, semakin semakin tinggi kamu ngerasain ya energi kebahagiaan, energi sukacita. Semakin tinggi juga tekanan-tekanan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Jadi uh, harap maklum aja dan kuat-kuat-kuat-kuat-kuatin dan yang aku lihat Virgo. Tahan banting, ya Virgo tahan banting kuat banget. Jadi yang aku lihat di sini semangat terus ya, jangan pantang menyerah. Tadi tanda tanya tandanya kalau dari angka gitu ya bisa dilihat, kayak gitu. Yang aku lihat dan kebahagiaan kamu juga di sini aku lihat itu beda beda tiap orang. Reward ataupun hadiah kebahagiaan yang akan Tuhan berikan, yang akan semesta berikan untuk kamu juga beda beda gitu. Kalau ngelihat dari uh, kartu yang tengah gitu kan jadi kebahagiaannya beda-beda ada yang menurut orang kedamaian itu merupakan sebuah kebahagiaan ada ketika dikasih rezeki gitu kan keuangan itu merupakan sebuah kebahagiaan ada yang dikasih anak itu merupakan sebuah kebahagiaan gitu kan ada yang dikasih kesehatan ya bener-bener kesehatan tuh yang paling utama itu merupakan sebuah rezeki yang paling underrated gitu loh paling banyak orang-orang uh, suka lupa gitu kan dan itu dari Tuhan ataupun dari semesta kayak uh, menitik beratkan supaya kamu inget terus kamu sehat kamu sehat kamu sehat berarti kamu harus bersyukur gitu karena kalau nggak sehat apa-apa ngelakuin apa-apa pasti kayak terganggu terus gitu kan kayak ini nggak nyaman itu nggak nyaman apalagi kalau misalkan sakit gigi lah gitu kan sakit ini sakit itu sakit mah gitu kan misalkan kan kayak ngerasa terganggu kan gitu jadi kalau kamu saat ini lagi sehat itu berarti yang aku lihat, rasa syukur kamu dipanjatkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih telah atau semesta, terima kasih telah memberikan kesehatan sehingga aku bisa menikmati kehidupanku. Gitu kan? Jadi, yang aku lihat seperti itu. Ya, bener-bener ini banget ya, bener-bener motivasinya ya, motivasi untuk bersyukur gitu kan? Yang aku lihat di sini, dan tunggu aja gitu kan, tunggu aja derajat kamu. Ya, bakal benar-benar naik gitu lah, dari semesta. Gitu ya, aku lihat. Oke, okay. itu yang dilihat, ya, yang uh, yang terlihat. Maksudnya, di kartu. Oke, okay. bye-bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.